Di pertama, persahabat, ya, kita lihat ada momen cute dari Lesti dan Bilar saat di Sumba. Liburan bareng dengan keluarga besar, kita selalu kagum dan bangga dengan sosok leslar Mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia, amin. Namun di postingan ini pun, persahabat, ya, saat vlog di Sumba, ada kata-kata penuh cinta dari seorang Rizky Bilar. Kita ambil poin, persahabat, ya. Kata-kata yang dilontarkan oleh Papa B saat di vlog tersebut Itu menyampaikan dan menyebutkan kalimat kakak cinta kamu terhadap Bunda Lesti Kejora Dan Rizky Bilar pun berterima kasih persahabat ya Karena selalu hadir persahabat ya Tentunya di kehidupannya Bunda Lesti, Masya Allah Mudah-mudahan Bahagia selalu untuk Leslar, Sakinah, Mawadah, Warahmah. Kita lihat juga perselamatan ya, kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sandal Putih Bilar. Kakak cinta kamu, selamat bagi semuanya. Kamis manis awali dengan senyuman manis. Masya Allah. Semangat terus untuk warga Konoha. Kita yakin. Warga Konoha pasti akan selalu kompak Akan selalu ada untuk Lesti dan Bilar Kita lihat juga persahabat ya Komentar banyak sekali diberikan di postingan ini Diantaranya dari akun Armawati Arifin mengatakan Masya Allah baru kemarin nonton vlog ini Sehat-sehat ya kalian bertiga insya Allah Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik Amin Ada juga tanggapan dari akun Anani Abadri 7462 Kangen banget sama vlog dan konten-kontennya mereka Kangen sama candaan dan kegesrekannya Masya Allah semuanya pasti merindukan kekiutan, kegesrekan dan pasti sangat kangen dengan vlog-vlog Leslie dan Bilar doakan persahabat, mudah-mudahan LE akan kembali bangkit dan akan menyuguhkan kejutan bahagia untuk kita semuanya kemudian juga persahabat kita lihat ada momen video yang diunggah oleh Ahabeni Mulyana Sofian ini saat melaksanakan Ijab Qobul di kota Mekah Masya Allah, Ahabeni Mudah-mudahan rumah tangganya bahagia Doa terbaik juga untuk A'abeni Mulyana Sofyan Dengan istrinya, Masya Allah Ini momen haru, persahabat ya. Haru bahagia pastinya Kita melihatnya juga, Masya Allah Begitu kagum dan bangga dengan sosok keluarga Yang sangat menginspirasi keluarga Bunda Lesti Kejora Dipimpin langsung oleh Ustaz Sufi Al-Buguri, persahabat ya Untuk hijab kabulnya A'abeni Mulyana Sofyan kita lihat juga persahabat ya di momen ini ada tentunya kebahagiaan tersendiri yang kita dapatkan. Perhatikan persahabat ya saat Abeni melakukan sungkeman dan salaman di situ terpantau dan terlihat persahabat ya ada bayi mungil bayi yang sangat menggemaskan. Ini mah bomen botak menawan Masya Allah Abang El lagi digendong oleh Enin. Inilah kebahagiaan tersendiri untuk kita semuanya Insya Allah, saya selalu untuk keluarga Bunda Lesti maupun Papa B. Mudah-mudahan ya kembali rukun, kembali bangkit, kembali memberikan kebahagiaan Pastinya setiap harinya untuk kita semuanya, amin Kita lihat juga persahabat ya di beberapa tanggapan komentar Banyak doa yang diberikan diantaranya dari akun Instagram hidung mancung Abang Fatih Leslar mengatakan Masya Allah terharu Semawat Giljana A.A.B.D. Mulyana Sofyan dan istri Amin Masya Allah begitu banyak doa yang diberikan untuk A.A.B.D. Mulyana sofian Berikutnya para sahabat kita lihat juga di diunggan Ibu Harsiwi Ahmad Semalam menginformasikan mengenai iklan atau mengenai tipi digital Namun yang membuat kita bangga Sosok bunda lesti Gejora ini masih terpampang nyata di iklannya Indosiar, ini keren banget persahabat Terbukti juga bahwa Bunda L sedang dipastikan akan kembali tampil di Indosiar Akan kembali tampil memberikan kebahagiaan pastinya untuk kita semuanya Mudah-mudahan Bunda L bisa kembali bangkit, memberikan karya-karya terbaik dan terbarunya Kemudian juga persahabat kita lihat, ada informasi dari official e connection salah satu fanbase Lesti Lovers Menginfokan bahwa bakal ada acara kangen Lesti Lovers Jawa Tengah Hari dan tanggal itu akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 Lokasinya di rumah makan Kepiting Prima Pemala Tuh yang mau ikutan yang menjadi bagian Lesti Lovers Jateng, persahabat ya Kalian bisa ikut Bisa DM langsung juga, persahabat ya Ke admin Lesti Lovers Jawa Tengah Mudah-mudahan acaranya lancar Acaranya berjalan dengan sukses Dan yang terpenting Mudah-mudahan kekompakannya Masih terjaga dengan baik Amin Berikutnya, persahabat Kita lihat juga informasi dari RCTI kemarin bahwa malam hari ini Bunda Lesti Kenjora itu batal tampil di acara Indonesian Music Award 2022 namun semangat warga Konoha tidak terkalahkan dengan tidak tampilnya Bunda Lesti di acara tersebut kita yakin malam hari ini Bunda Lesti akan bisa memborong piala penghargaan Indonesian Music Award 2022 jangan lupa juga bersahabat ya kita pantau Acara IMA 2022 malam hari ini mulai pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan Kita menyaksikan Bunda Lesti akan borong piala penghargaan Kemudian juga persahabat ya ada kabar sedih juga dari Bang Dery ya Bang Dery ternyata lagi sakit, doakan ya cepat sembuh untuk Bang Der Mudah-mudahan selalu sehat Bangdar ini juga persahabannya salah satu orang yang sangat benar-benar tulus mensupport Leslar ketika Lesti dan Bilar diterpa ujian yang sangat begitu besar. Tetap semangat untuk Bangdar, mudah-mudahan cepat sembuh ya dan cepat sehat kembali. Amin. Kita masih menunggu kabar dan tentunya kejutan terbaru berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Ini dulu informasi di pagi ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.